Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf. Insya Allah, dalam waktu dekat ini, bulan ini, BWA akan merealisasikan satu unit truk tangki air untuk proyek wakaf sarana air bersih di. Ap, Nusa Tenggara Timur. Truk itu berkapasitas 5000 liter atau 5 kubik liter air yang insya Allah kita realisasikan. Dengan spesifikasi yaitu eh, FP74HDK atau 125 PS, itu tipe truk tangkinya Terima kasih para sahabat wakaf yang telah berwakaf di BWA.